Halo teman-teman, selamat datang di channel kakak Oke teman-teman, ini kakak sudah menyediakan wadah teman-teman Hari ini kita akan mengumpulkan bola lagi teman, -teman. Dan mainan yang lainnya teman-teman Oke teman-teman, let's go ikutin terus kegiatan kakak Kita cari teman-teman teman Cari, cari, cari, wow Itu kakak menemukan sebuah mainan teman-teman, wow ini mainan dinosaurus wah keren. Kita ambil dari sini, teman-teman. Ini ada dinosaurus warna kuning, teman-teman. Dan empat bola tanduk di ekornya, wah keren. Kita taruh ke dalam wadah. Kita ambil lagi, teman Wow. Ini ada dinosaurus kepala panjang, teman-teman. Wow. Ini warna kuning, kita taruh ke dalam wadah. Ambil lagi, teman, teman Wow. Ini ada dinosaurus, teman-teman. Ini dinosaurus warna hijau. Wah. Dengan -dengan. Ambil, ya, teman! Wow, ini ada dinosaurus warna apa, teman? Ini warna merah, ini t rex, teman. Wah, tarot, tarot, tarot. Oke, kita cari perintah teman. Cari-cari, Wow, dih, dih, teman -teman. Kakak menemukan hmm, sebuah apa, teman? Sebuah bola sepak, teman-teman. Wah, kita ambil teman. Ini ada bola sepak warna apa teman? teman Warna ini adalah warna biru dan ungu. Kita lempar masukkan ke dalam wadah. Ambil teman. Ini ada bola sepak warna putih dan hitam. Kita taruh ke dalam wadah. Ambil teman. Ini ada bola sepak warna oranye dan apa teman? Oranye dan kuning. Kita taruh ke dalam wadah. Ambil teman, Ini ada bola sepak warna merah muda dan hijau Kita taruh ke dalam wadah Ambil teman, Ini ada bola sepak warna biru dan oranye. Kita taruh ke dalam wadah Ambil teman, Ini ada bola sepak warna hijau dan merah Kita taruh ke dalam wadah Oke teman Kita cari teman, Cari, cari, cari, cari Wow Oke teman ada bola-bola Di semak semak teman Wah ini sepertinya bola emoji Wow ini bola emoji Warna kuning tersenyum Sampai kelihatan giginya Kita taruh ke dalam wadah Ambil dikit teman Ini ada bola emoji Emo mata lopi dan cium Ini warna kuning Kita taruh ke dalam wadah Ambil dikit teman Ini ada apa teman Ada bola emoji Emot cemberut. Ah, salah. Ini bukan emot cemberut, teman Ini emot terharu warna kuning. Kita taruh ke dalam wadah. Ambil teman Ini ada boleh emoji emot cemberut yang warna kuning. Kita taruh ke dalam wadah. Ambil teman-teman. Ini ada boleh emoji juga, teman-teman. Ini boleh emoji emot marah warna kuning. Kita taruh ke dalam wadah. Ambil teman-teman Ini ada boleh emoji emot kacamata dan senyum warna kuning, teman. Oke, okay, kita taruh ke dalam wadah. Cari, teman. Cari, cari, cari. Wow. Ada lagi, teman. Ini bola plastik, teman-teman. Ini bola plastik warna apa? Ini warna ungu. Kita taruh ke dalam wadah. Ambil, teman. Ini bola plastik warna hijau. Kita taruh ke dalam wadah. Ini bola plastik warna apa, teman? Warna merah muda kita taruh ke dalam wadah. teman. Aduh, aduh, aduh, aduh. ini bola plastik warna hijau kita taruh ke dalam wadah. Ambil teman, ini bola plastik warna orange kita taruh ke dalam wadah. Ambil teman, ini bola plastik warna ungu kita taruh ke dalam wadah. Ambil teman, ini bola plastik warna apa teman? Warna merah muda kita taruh ke dalam wadah. Wah, keren, kita cari teman, cari, cari, cari, cari, cari. Wow, itu teman-teman bisa lihat, ada bola bendera sedunia. Wah wow, dia terlindung oleh semak-semak. Wah, keren sekali! Ini bola sepak sedunia, ini bola besar. Wah, itu teman-teman bisa lihat banyak bola benderanya. Oke, kita mendapatkan semuanya, teman-teman. Oke, mari kita hitung. Kita mendapatkan mainannya, ada berapa ya, teman-teman? Oke okay, kita hitung dari bola besar 1 Bola plastik 2 Bola plastik 3 Bola plastik 4 Bola plastik 5 Bola plastik 6 Bola plastik 7 Bola plastik 8 Bola emoji 9 Bola sepak 10 bola emoji 11 bola sepak 12 bola sepak 13 bola emoji 14 bola emoji 15 bola sepak 16 bola emoji 17 bola sepak 18 bola sepak sembilan belas bola emoji dua puluh Tirek dua dinosaurus dua dua dinosaurus dua tiga dinosaurus dua empat wah ternyata hari ini kita mengumpulkan ada 24 Teman-teman, untuk bola-bola dan empat buah mainan dinosaurus. Oke, okay, teman-teman, mungkin sekian dulu video dari Kakak. Teman-teman, jangan lupa ditekan tombol subscribe teman-teman ya, biar Kakak lebih semangat bikin videonya. Oke, okay, sampai jumpa di video Kakak selanjutnya. Bye bye.